dan mengejar ayu dan mengejar ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat. I think this shows di kalian berada. Jumpa kembali bersama Mimin di channel YouTube Hilya TV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 dan di sini juga ada informasi selanjutnya Dimana mana di sini ada obrolan serius nih ya dari dari Natasha Wilona dan juga Boy William Dimana mana di sini Boy William di roasting dan diminta untuk memberikan kejujurannya kepada kita semua mengenai hubungannya dengan Ayu Ting Ting. Seriuskah atau hanya gimikah? Dan di sini juga Natasha Wilona menanyakan perihal hubungannya dengan mantan dan di sini dijawab dengan tegas oleh Boy William bahwa dirinya dengan mantan sudah tidak ada hubungan lagi, namun masih menjaga komunikasi dengan baik. Dan di sini juga Boy William memberikan sebuah pantun nyanyian yang ditunjukkan kepada Ayu Ting Baby ya nih. Wah penasaran banget kan? Seperti apa nih podcast baru dari Natasha Wirona dan juga Boy William? Pastinya ada nama Ayu Tingting -ting nih yang selalu dibawa oleh Boy William kemanapun pergi. <laughs> yang penasaran langsung aja nih ya. ke channel youtube-nya Natasha Wilona pastinya seru banget nih ada Boy dan ada juga Natasha yang pastinya seru banget nih ya ada pembahasan mengenai hubungannya dengan Ayu Ting Ting dan sini Boy William gak ragu lagi nih yang menyanyikan sebuah puisi yang beritme dengan nada yang sangat luar biasa untuk Ayu Ting Ting tentunya ini doakan semoga Ayu dan juga Boy selalu diberikan kesehatan dan ya juga semoga orang-orang yang dulu membedakan Ciparanya bisa berubah menjadi sayang, Amin, Berita selanjutnya juga di sini ada kegiatan air hari ini acara cara Palsu buka FM dan di sini ada yang menjadi sorotan pemirsa lucu banget nih dimana mana di sini ada Pak Andre Taulani yang berdandan ala ala orang luar nih dan berjoget bersama dengan Ayu dengan Ayu Ting Ting yang berubah menjadi Bunda Rita Sugiar. seperti apa nih keseruannya Nah untuk langsungnya di pas buka FM waktunya seru abis nih dan dandan -dan seperti ini hanya ada di pas buka FM dan disajikan untuk Para sahabat semua di rumah. Akan sahabat semua di sini juga mimin informasikan mengenai kegiatan ITT hari ini. di Menis TV yang palingnya spesial untuk sahabat semua di rumah. Dua agenda kegiatan ITT yang dipandu oleh Ayu Ruben dan juga Wendy Cagur setiap hari senin sampai dengan Jumat pukul 12.30 Waktu Indonesia Barat Brownies TV dan juga ada Pasok Buga hadir setiap sore pukul 4.00 Waktu Indonesia Barat sampai dengan para host dan juga tim yang sangat super kreatif dan di sini juga ada dari Foridis. 7 menit yang lalu Wow keren ayah ayu trans 7 udah ada sponsor masuk nih sponsornya yaitu Roiko pemirsa sehat selalu untuk dan di sini juga ada informasi terbaru untuk sahabat semua di rumah dari Royco dan juga Indomaret mau ketemu dan masak bareng sama Ayu Ting Ting datang ke Indomaret fresh Kemang Selatan Jalan Kemang Raya nomor 128 RT3 RW2 Bangka, Kecamatan Mampang, Jakarta Selatan, 1 April 2023, pukul 19.30 sampai dengan selesai. Cukup royal aja. Jadi bumbu masakan kita semua. yuk yang mau foto bareng sama titik dan ketemu sama titik langsung aja nih. ketemu di Indomaret Mampang, Jakarta. Informasi selanjutnya juga di sini ada kegiatan air Ting hari ini di Bronis TV. Penampilannya. Akhir-akhir nih Alhamdulillah ya Mulai menutup nih Aurat-auratnya dan selalu Memakai baju-baju yang Sedikit panjang Di bulan Ramadan ini Ayu Ting selalu terlihat cantik Di acara berani TV dan Pakaiannya sopan-sopan Semoga kedepannya akan terus seperti ini ya Amin ya rabbal Alamin Oke sahabat semua selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Hari ini yang pastinya bimbing langsung langsir Dari story Ayu Ting tentunya Oke sahabat Selamat berbuka puasa, bimbing akhiri, wassalamualaikum Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. deadline, deadline, Pengen tahu pacarku, pengen tahu pacarku, pengen tahu pacarku, pengen tahu pacarku. Berharapku ke Depok, berharapku ke Depok, berharapku ke Depok dan mengejar Ayu, dan mengejar Ayu, dan mengejar Ayu, dan mengejar Ayu. Ya.